yang mana Alhamdulillah persahabat ya untuk lagu kakak Rizky pilar kini hanya tentangmu berhasil menduduki posisi puncak di top 50 di bulan Agustus persahabat yang di langit musik Masya Allah luar biasa good news berhasil menduduki posisi puncak di top 50 pada bulan Agustus dengan single kini hanya tentangmu menjadi bukti eks kakak di belantika musik Indonesia wow luar biasa. Mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar Umungian ini di kembali oleh akun pecintaleslar.id Ada kalimat caption yang dituliskan Gabininya nggak lakinya kerjaannya bikin bangga fansnya mulu Gimana nggak makin cinta sama kalian Asmara dan prestasinya Sama-sama bikin dengkul meleot Masya Allah luar biasa persabat Ya Alhamdulillah Dede Lesti dan kakak Bilar Benar-benar selalu membuat bangga kita semua Amin Doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggah spesial luar biasa tadi sore diunggah di ig-nya kakak bilang memposting sebuah postingan istri tercintanya ya Aduh gemes banget ya pakai kukluk <gif> luar biasa imut-imut banget ya dari elastik kejora pakai kacamata aduh luar biasa bikin gemes pokoknya luar biasa masya allah mudah-mudahan bahagia selalu untuk dari elastik dan kakak bilang serta keluarga besar dari Leslar Untuk berikutnya kita lihat juga persabat ya ada unggahan dari ayah kejora dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto nih ini momen ketika keluarga besar ini tentunya persabat ya melaksanakan ibadah haji persabat ya Masya Allah ayah kejora. Ada ibu tercinta juga Ada Reddy dan Abeni Serta si cantik Dede Lesti Kejora Dan kita lihat dengan postingan foto tersebut Ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah Semoga diberi umur panjang Dan diberi kesempatan untuk menginjakkan Kaki di tanah suci lagi Amin Amin kan sahabat ya doa Baik mudah-mudahan terkabul Selalu mendoakan yang terbaik pokoknya Untuk diri Lesti dan keluarga dan kita lihat di postingan tersebut ini ada komentar gercep dari kakak bilar, para sahabat ya perhatikan di sini kakak bilar mengatakan, amin sama mantu ya pak katanya tuh <laughs> pengen diajak juga nih kakak bilar, para sahabat ya, dan langsung dijawab dalam kolom komentar juga oleh ayah kejuara di situ mengatakan. Ed Rizky Bilar, pastikan yang bayarin mantulnya atunya, <gifat> luar biasa juga nih para sahabat, ya, Masya Allah. Lancar terus rezekinya, mudah-mudahan tentunya mereka sekeluarga besar bisa menunaikan ibadah haji. Dan kita selaku fans hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk... Leski dan Rizky Bilar. Perhatikan juga persahabat ya di kolom komentar juga ada Ustaz Sugial Buguri mengomentari di situ mengatakan amin. Mudah-mudahan doa baik dari Ustaz juga terkabul dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan bisa menunaikan ibadah haji bersama-sama. Dan untuk berikutnya juga kita lihat di sini ada momen spesial cute Ya persahabat yang tertangkap kamera, masya Allah digandeng terus. Kak Rizky bilang, tentunya ngan sampai lepas dedeknya ya, dipeluk, dirangkul, digandeng, pokoknya luar biasa. Di sini ada pernyataan dari salah satu fans yang melihat langsung kegiatan Leslar persahabat ya di Kota Bandung. Di sini ada sebelumnya unggahan dari akun virus Leslar pesabah ya, dikomentari dari akun Neni Nurha ini 717 di situ mengatakan min ibu lihat sendiri tadi di lokasi Marabaya aslinya dedek cantik banget abang Bilarnya juga ganteng banget lihat mereka selalu mesra Bang Bilar sayang banget sama dedek dipeluk terus semoga Allah Selalu melindungi mereka, orangnya baik banget, katanya tuh ramah, Masya Allah, ini luar biasa, suatu kebanggaan juga, mereka tentunya selalu ramah, selalu sopan terhadap siapapun, persahabat ya, ini ada pernyataan langsung dari salah satu fans yang langsung melihat cara real, persahabat ya, di lokasi, Mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan, kebanggaan untuk kita semua Dan unggahan tersebut pun diripos kembali oleh akun Sabroting and Skor Leslar. Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Heavy after couple Hanya manusia yang memiliki hati bersih yang melihat ketulusan mereka Semoga kita termasuk golongan itu ya guys Amin Amin Luar biasa bersahabat ya Pokoknya kita bahagia terus melihat